Apa yang dimaksud dengan pola tiga gagak hitam? Tiga gagak hitam adalah pola grafik lilin Jepang yang banyak digunakan trader untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren naik. Dalam pola tiga hari ini, serangkaian grafik lilin bullish hijau diikuti dengan tiga grafik lilin bearish merah. Tiga grafik lilin merah harus memiliki batang yang panjang dengan panjang kurang lebih sama serta sumbu bayangan yang kecil atau tidak ada. Harga pembukaan masing-masing grafik lilin beris berikutnya harus lebih rendah dari hari sebelumnya. Tetapi, harus tetap berada di dalam batang grafik lilin sebelumnya. Harga penutupan setiap grafik lilin merah lebih rendah dari sebelumnya. Untuk mengonfirmasi kemungkinan pembalikan tren, banyak trader menggunakan tiga gagak hitam dikombinasikan dengan pola grafik dan indikator teknik lain seperti Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Moving Average, atau Garis Trend. Kebalikan dari tiga gagak hitam adalah pola tiga prajurit putih yang dapat mengindikasikan potensi pembalikan tren turun. Namun, harus tetap diingat bahwa tidak ada alat analisis teknis yang memberikan jaminan 100% analisis yang tepat. Semoga pengalaman trading Anda menyenangkan.